Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat, ketemu lagi kita di acara Mr. Miko Hari ini kita punya konten untuk teman-teman yang sedang belajar di rumah Teman-teman yang sedang belajar di mana saja dan baru mengerjakan apa saja di rumah Dan membutuhkan teleconference uh, Beberapa saat ini, harga webcam sedang naik-naiknya Yang bagus loh ya, bukan yang ecek, -ecek tapi yang bagus eh uh, saya punya alternatif Harga webcam sekarang bisa sampai harga Berapa? 500, 600, 700, 800 Sampai 1 juta, 2 juta Dengan kualitas yang sangat bagus Tetapi ada alternatif Menggunakan action cam Buat teman-teman yang punya action cam di rumah Itu tidak sia-sia Bisa kalian pakai untuk kalian Zoom ke Facebook Messenger Ke mana lagi? Google Meet kemanapun yang bisa dikonekkan dengan komputer uh, tapi untuk saat ini kita mau pakai action cam Rika Pro 5 ini bisa dipakai untuk menjadi webcam di komputer atau laptop anda ini ada 16 megapiksel ini benar-benar full HD kalau untuk di mana-mana apa namanya webcam webcam yang biasa-biasa uh, kadang-kadang HD-nya itu palsu jadi masih kayak VGA gitu kalau ini bener-bener sudah HD dan uh, 720 lah paling nggak 720 udah jelas banget udah bagus di sini ada tulisan 1080 nih 1080 di sini kalau misalnya kebaca, ada 1080 Tetapi kita pakai di 720 aja Ini sudah bagus banget Hasilnya sudah sangat jernih Nah, gimana cara pakainya? Simple Simple sekali Di sini kita hidupin Di hidupin uh, Di sini Nih sudah menyala Kemudian ada pilihan Ada pilihan di sini Kita harus colokin dulu ini pakai USB pakai kabel data, kita colokin dan kabel data ini harus tersambung ke PC kalian. Kemudian di sini akan kelihatan, tidak nih? Kelihatan ya? Nah, di sini ada pilihan. Ketika sudah masuk di sini, di sini ada pilihan, mass storage sama PC kamera. Kalian ah, pilih PC kamera kemudian pencet atasnya Bagian yang warna merah ini Nah, kemudian bagaimana? Mari kita lihat di, langsung di komputer Oke, okay, ini sudah terhubung nih Action camnya sama kabel dan harus connect ke komputer Oke, okay, sekarang kita sudah terhubung sama action camnya Kita bisa lihat di sini, ini tadi langsung di layar bahwa action gamenya sudah terkoneksi kita menggunakan OBS untuk ngetesnya untuk beberapa teman yang suka melakukan streaming game ini bisa digunakan di OBS kemudian untuk kapal lagi secara kualitas, secara kualitas gambar tidak pecah sama sekali karena di sini ada 16 megapiksel jadi kualitasnya sangat jernih paling rata-rata seberapa sih kalau ya kita streaming game tuh, ah segini ya, ini udah atau segini ya intinya semakin semakin kecil juga semakin bagus kualitasnya, nah tuh bagus loh, tuh dibesarin juga gak pecah tuh, segini, udah cukup lah, cukup lah kalau misalnya kita compare sama yang kualitas webcam harga jutaan juga. Masih nggak kalah lah, masih bagus Bagus banget lah Untuk harganya sendiri Aku beli webcam ini di harga rp sangat-sangat terjangkau kan Kalau untuk webcam Yang benar-benar Ada di pasaran Dengan kualitas ini Bisa sampai harga Berapa ya? 500 500000 Itu paling murah Dengan yang cek-cek loh, yang cek-cek banyak lah rp kan Kemudian eh uh, teman-teman mungkin bingung, tapi kan saya enggak pakai obs untuk ngetesnya, gimana dong? tenang, aman. kita kita bisa tes dengan cara lain. buat teman-teman yang apa namanya um, terhubung sama internet, buka langsung buka google, buka google, buka google. di sini ada it webcam test atau ketiklah tes webcam apapun. kemudian di sini klik aja tes webcam. Nah, ini baru mendeteksi nih perangkat-perangkat kita action nya Nah, di, biasanya di sini ada tulisan general image device atau apa? Nah, itu kalian bisa pilih di sini. Kemudian diklik uji kamera. Oh, ini baru dipakai. Terus kita matikan dulu. Kalau mau ngetes, kemudian dipencet lagi diulang. Nah, Tuh, sudah keluar dan ini baru mendeteksi resolusinya dia sedang melihat spesifikasi, dia sedang berproses kita tunggu sebentar bagaimana sudah 30 40 nah di sini bakal keluar nih di sini bakal keluar speknya bagaimana SMCM nya bekerja, spesifikasinya apa aja sini ada 1280 sekali 720 kemudian ada HD ya Uh, kemudian frame rate-nya diangkat 31, secara kualitas gambar juga, hei nggak nih ng nggak ng nih, tidak ngelag tidak ng sama sekali tidak Kalau kalian nanti lihat di sini ada garis-garis nih, ada ada garis-garis di layarnya, ini ini bukan bukan action cam -nya. ini hanya dari koneksi internetnya aja. Kalau action cam selama kalian pakai dan saya sudah pakai cukup. Mungkin sudah jalan satu bulan ini menggunakan action cam ini, sama sekali tidak ada kendali, tidak ada nih garis-garis yang kayak nah kayak muncul-muncul kayak Ini tuh enggak ada, ini hanya koneksi internet saya aja. Tetapi kalau di action camnya enggak ada sama sekali garis-garisnya nih, apalagi kalau apa internetan dilancar sekali, bah, enggak ada nih kayak gini nih. Ini punya saya aja yang lelet. Oke, sekian. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman Buat teman-teman yang sedang Mencari webcam Tapi harganya Tidak masuk kantong Saya menyarankan membeli webcam ini Supaya Kantong Anda selamat Dan kerja dan kebutuhan Anda Yang membutuhkan Webcam Terjawab Tapi Ini bukan video penutup masih ada lagi video buat teman temannya sedang bekerja di rumah bagaimana menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita untuk menjadi webcam ini bukan yang terakhir masih ada satu lagi, ha, satu lagi nih yang terakhir yang saya tahu satu lagi dan harganya jauh lebih murah nih dari webcam, kalian udah punya alatnya jadi apa itu saksikan di video selanjutnya oke okay, see you next time, bye